Ya, dibunuh oleh seseorang, dan ini viral, dan Purnawirawan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, berkumpul di Bandung, dan ini kejadiannya di Bandung. Dan kemudian, di sini Pangdam Tiga Siliwangi mendatangi Rumah Almarhum. Seperti apa infonya? Saya bacakan dulu, kawan. Jadi ini sambil dari media online-nya viva.co.id ya, fifa militer. Dengan judul Mayjen Kunto keluarga Purnawarawan korban pembunuhan Aseng. Nah, itu judulnya ya. Ini judulnya ah. Ini kawan. Ini saya perbesar sedikit ya. Biar uh, kalian lebih lihat. Nah, itu. Nah coba saya baca lengkapnya ya Dan saat ini kasus pembunuhan Lekol Infantri Purnayurawan Muhammad Mubin Pun menjadi perhatian banyak pihak Termasuk Satuan Purnayurawan Angkatan Darat atau PPAD Yang dipimpin oleh Ketua Umum Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat Ya secara khusus untuk memantau proses hukum pelaku yang saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Polda Jawa Barat. Nah ya, ini ditangani oleh Polda Jawa Barat, guys. Ada orang. Ya. Jadi di sini Ketua PPAD-nya adalah Letnan Jenderal TNI Penawiran Dodi Monardo ya. PPAD telah menugaskan tiga orang purnayurawan TNI Angkatan Darat secara khusus untuk memantau proses hukum pelaku yang saat ini khususnya sudah ditangani oleh Polda Jawa Barat tersebut. Nah, itu ya, jadi sudah ditangani oleh eh, polisi, namun di sini tetap diikuti perkembangannya oleh uh, Polda Angkatan Darat. Nah, Panglima Kodam Tiga Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Ibo, ya, menemui keluarga almarhum Lekol Infantri Purnayurawan Muhammad Mubin, seorang Purnayurawan TNI Angkatan Darat yang menjadi korban pembunuhan sadis di Lembang, Bandung, Jawa Barat, pada hari Selasa 16 Agustus 2022 lalu. Kepala Penerangan Kodam, Kodam Tiga Siliwangi, Ronel Infantir Ari Trihedianto mengatakan, "Kedatangan pangkat tiga Siliwangi, Majen, TNI, Kunto, Ari, Tiwowo, Koruma, Duka, Almarhum, Letkol, Infanteri Purnawirawan Muhammad, Mubin Mudin, di bilangan jalan yang seret Gang jam hari Astana Anyar, Kota Bandung, itu dilakukan dalam rangka taksiak, atau menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan." oleh Almarhum letkol Infantri Mudin Pandang Siliwangi mendoakan Almarhum semoga seluruh amal perbuatannya diterima dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah subhanahu taala sementara untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini kata kapten dan tiga Siliwangi Kolonel Infantri Ari Tri hedianto dalam keterangan resminya Jumat 19 Agustus 2022 nah terkait dengan kasus pembunuhan tersebut lanjut Kapendan saat ini perkara dan tersangkanya sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana diberitakan FIPA militer sebelumnya ledkol impantri Muhammad mungkin menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh HH Alias Aseng pada hari Selasa 16 Agustus 2022 pagi pada saat mengantar anak bosnya berangkat ke sekolah. Saat itu Letkol Mudi memarkir memarkirkan mobil yang dikendarainya di depan sebuah toko karena hendak menyeberangi anak bosnya ke sekolah Taman Kanak-kanak yang berada di seberang toko milik Aseng. Aseng pun langsung datang dan marah-marah kepada Letkol Mudi. Bahkan pada saat Lekul Mubin sudah berada di dalam kendaraannya Dan hendak pergi meninggalkan perkiraan mobil aseng Mantan dan dintarakan itu langsung dihujami oleh pisau sebanyak 5 tusukan oleh aseng Letkol Mubin pun sempat lari dan mencari pertolongan Namun naas nyawa Lekul Mubin tidak dapat tertolong karena kehabisan darah Akibat luka tusukan tersebut nah, inilah kawan perbuatannya Ya, Nah ini kalau saya lihat ini ya Sebentar kawan Pas. Ya inilah dengan mudahnya ya Saya tidak tahu kenapa ini Si asing ini kok tega membunuh orang tua seperti itu Dan perlu saudara ketahui Ya informasi dari teman-teman pernah rawan di, di WhatsApp. Jadi almarhum ini lulusan Akademi Militer tahun 1982, pangkat terakhir Letkol pernah menjadi Dandim di Tarakan. Setelah beliau sudah pensiun, beliau ikut jadi sopir. Ya untuk menjambung hidupnya jadi sopir salah satu perusahaan. Ya sopir pribadi perusahaan itu yang saya dapat ya. Dan eh, si bos ini tidak tahu Kalau Pak, Pak Muhibin ini adalah uh, Seorang lulusan nakabri 1982 Itu informasinya ya Tidak tahu sampai akhir ayatnya Ya Tidak tahu bahwa Pak Almarhum ini adalah Seorang mantan tentara Mantan perwira lulusan nakabri Ya begitulah kawannya situasi Tapi dalam hal ini Ini harus betul-betul ditegakkan Kalau tidak ramai ini Ya ramai dan sudah di apa uh, panglima Kodam ya Mayjen TNI Kunto Arif Ibo juga sudah uh, ikut taksi ya Pangdam. Uh, sebenarnya saya juga uh, di WA agar ke rumah taksi tapi karena terlalu jauh dan kondisi saya juga masih belum stabil karena beberapa minggu lalu saya ada sedikit gangguannya, sakit Jadi belum stabil untuk jauh kemana Padahal saya sudah diberitahu oleh senior, senior. Ah cuman saya belum sempat di Bandung ah, Ini saja kawan, mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan Ya, kalaupun ada keganjalan-keganjalan Jadi kita di grup ya Pernayurawan tuh, Ya, banyak di situ keganjalan-keganjalan yang ditemukan Di lapangan Maka Eh, Purnayurawan yang ada di FPPI yang ketua umumnya Kolonel Impan Tri Purnayurawan Sugeng Waras ini langsung akan silaturahmi ke pihak Polri khususnya di Polsek ya, di Bandung. Saya juga di tapi saya bilang eh, saya cukup monitor dulu Bang. Saya masih kurang stabil. Ya. Kita doakan kawan semoga almarhum diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa dosanya serta keluarga yang ditinggalkannya oh, tetap kuat tegar dan sabar yang jelas hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Enkari harga mati.